terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar para sahabat ya kita lihat aja nih ke kabar pertama ini kabar soal Bunda Lesti semalam yang temani sang suami tercinta main bola ya, tuh langsung tercep nih TV sebelah langsung memberitakan bersahabat ya, Masya Allah memang idola kesan kita ini selalu menjadi sorotan, Masya Allah mudah-mudahan membawa berkah untuk banyak orang dan selalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang, Amin. Kita lihat di bersahabat ya, kabarnya, ini dukungan Lesti kepada Rizky Pilar yang hobi bermain sepak bola dan potret Lesti dan Siren sungkar malam-malam temani sang suami bermain bola, tuh Masya Allah banget ya. Luar biasa dalam kesenangan kita Selalu menjadi sorotan Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Yang kita kenal Amin. Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sahabat.com Perhatikan juga bersahabat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon juga Yang diberikan Yakni dari akun instagram Faulina Astor mengatakan Alhamdulillah papanya abang El Kalau ditemani bundanya abang El Sumringah Larinya juga kenceng banget, kayak di flash Sehat-sehat kesayangan warga Konoha Amin Masya Allah banget ya Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rolls 85 mengatakan Alhamdulillah, senang lihat dedek sehat bisa nemenin kakak Main bola langsung si kakak menang Saking semangatnya tuh Masya Allah banget ya Kita support dan kita harus selalu positif ya, Terhadap idola kesayangan kita Dan berikutnya, kita lihat juga bersahabat Alhamdulillah, ya. kita lihat di sini sebuah hubungan spesial dari Make Up sudah siap untuk pemotretan atau syuting iklan. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya disukseskan. Amin, dan Alhamdulillah, ya. idola kesayangan kita selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan fans sejati juga harus tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Rizki Bilar. Dan untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial dari Bang Lintar. Bang Lintar lagi di, di perjalanannya, lagi di dalam mobil tuh lagi nyupir. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sahabat ya, masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ke unggahan berikutnya ada kabar terbaru dari Bunda Lesti yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto ketika di acara Kiss World 2022. Wow, ini Bunda Lesti lagi nyanyi diiringi oleh suami tercintanya, Rizky Billar sambil bermain pianis. Masya Allah banget ya, ini so sweet dan sangat romantis. Masya Allah, akhirnya keinginan seorang Rizky Bilar ini juga terkobrolkan, pengen sekali. Tentunya mengiringi Bunda Lesti nyanyi sambil bermain piano. Luar biasa, komentar pun banyak sekali diberikan di postingan ini kita lihat persahabat dari akun apartemen Bintaro skor buat Dede mengatakan Masya Allah kesayangan sukses dan bahagia selalu bunda Masya Allah banget ya dukungan emang luar biasa banget dari fans sejati leslar ada juga komentar lain persahabat diberikan dari Siti Liza disitu memberikan love hitam tiga nih langsung buat Bunda Lesti Masya Allah banget ya kita bahagia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 Bagian mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.